Baiklah para sahabat Leslar, manapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini. Pemimpin akan memberikan informasi dan vitamin-vitamin bahagia, para sahabat. Kekabar pertama, ada kabar dan info untuk warga Konoha, para sahabat, ya. Karena sudah di-up saja di channel Youtube-nya Leslar Entertainment, vitamin bahagia, vlog terbaru, para sahabat, ya. Keseruan persiapan Leslar tampil di event megah. Wow, ini ketika di acara Sofi, para sahabat. Keseruan Bunda Lesti dan Papa Bilar persiapan Untuk tampil di event Mengke. Ini tentunya vitamin bahagia banget ya Untuk warga Konoha Yang belum mampir silahkan Cus persahabatnya kita support dan dukung Karya-karya terbaik Dari idola kesayangan Dan tim Lestlar Entertainment Dan kita juga persahabat ya Tentu untuk berikutnya Ada momen spesial Bunda Lesti Mobilar dan BBL ini bertemu dengan dokter Nana. Persahabat, ya, aduh, masya Allah banget. Alhamdulillah, ketemu dengan dokter Nana dan dokter Puspa. Kita makin bangga. Mudah-mudahan BBL selalu sehat, selalu bahagia, dan tentunya menjadi anak yang pintar dan anak yang soleh. Momen ini pun di repost kembali, bersahabat oleh Uncle Leslie. Disimak di kalimat caption yang ditulis Masya Allah, tuh berapa ya? Tahan tintinya, warga Konoha mengucapkan kalimat Masya Allah saat melihat Bunda Lesti dan Papa Bilar di kolom komentar. pun banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan ya. Ini dari aku Dinda Ansgar, PT mengatakan setelah pekerjakan Bunda, gemes banget mau beli, tapi sadar diri harganya. Aduh. Ada yang salpung dengan jaket yang dipakai oleh punya lesti Persahabat ya Katanya ini gemes banget Lihatnya Ada juga komentar lain dari Agung Instagram Elinis Dayuni mengatakan di kolom komentar Masya Allah Sudah pasti outfit Leslar Dan Abang El Fatih pasti kapelan Aduh persahabat ya Mudah-mudahan selalu berkah barokah Untuk Leslar Dan apapun yang dilakukan Selalu diberikan kemudahan Amin Selanjutnya ada kabar terbaru dan vitamin terbaru di malam hari ini Disimak persahabat ya Malam ini Papa Bilar sudah ada di lapangan sepak bola Nih, persahabat ya, untuk mengikuti turnamen di Toba Boys Wow, doakan ya, mudah Papa Bilar bisa memenangkan Dan bisa juara satu, persahabat ya Kita berharap banget ya, biar ekspresi wajahnya itu tentunya bahagia Kalau kalah kan, kalau Bapak Bilar langsung merebut aja ya <totohan> Tetapi di sini kita bangga Alhamdulillah, persahabat ya, Bapak Bilar selalu menjadi orang baik Salah satunya Mas Wawan dan Pak yang ditraktir oleh Papa Bilar Ini sih salah satu yang membuat kita bahagia dan bangga kepada idola kesayangan Momen ini pun di-repost kembali oleh akun family Leslar 23 Coba disimak di kalimat caption yang dituliskan di postingan ini Masya Allah idola kita best banget Traktir Mas Wawan dan Bu Wawan Katanya itu persahabat ya Memang luar biasa best banget nih idola kesayangan hingga komentar pun banyak sekali diberikan oleh para sahabat ya, ini dari akun Ani Anuskori Hidayati mengatakan Masya Allah semoga berkah bapak bi ada juga komentar lain diberikan dari akun Dewi Zainal 109 mengatakan memang luar biasa nih orang baik ini Salafong Mbak Wiwi, Wi, ramah banget tuh persahabatnya, luar biasa nih, semakin bangga dan bahagia pokoknya mengidolakan Lesti dan Bilar. Semoga semua ini bermudah, apapun yang dilakukan, dan berkah barokah. Kita masih menunggu kejutan hingga cedokan vitamin terbaru berikutnya, jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya. Ini adalah informasi di malam hari ini, bagaimana tanggapan kalian mengenai informasi tersebut silahkan berkomentar dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.